Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru nih seputar idola kita Keunggahan pertama dulu persahabat ya ada kabar yang membuat kita bangga pada dedek Lesti Kejora Yang menarik Lesti tentunya masuk ke nominasi Handsome, Beautiful, Influential, Idol In Every Country, para sahabat, ya 2021, luar biasa Nama Lesti masuk Ke nominasi tersebut Kita patut bangga, para sahabat ya Kita harus kompak Dan solid tunjukkan Bahwa kita tentunya fans Sejati Leslar, tentunya kita Harus voting, para sahabat, ya Nama Lesti kejora Indonesia Squad Luar biasa, mudah-mudahan Tentunya dedak Lesti bisa mendapatkan penghargaan Caranya ada di akun Instagram spesial underscore world persahabat ya itu cara untuk memvoting Dedek Lesti Kita wajib tentunya untuk voting Doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat ada kabar terbaru siang hari ini nih vitamin bahagia banget persahabat ya Langsung diunggah oleh Kak Nova di akun pribadinya Masingan foto Rizky Bilar yang sedang tidur nih Wow Katakan Nova ini antara lelah bekerja atau mempotong rambut nih persahabat ya Lelah Abang D, Lesti Kejora, tentunya nama Lesti tag nih Wow Terlihat Abang kayak kelelahan banget nih persahabat ya Doakan mudah-mudahan Abang Bilar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin ya Rabbal Alamin dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan persahabat ya, dari para fans yakni dari akun Instagram Leslar underscore History mengatakan Kalau bangun pagi buka mata aja langsung tatap muka kayak gini mah gak bakal pernah bad mood bangunnya Tuh <laughs> Saking luar biasa ganteng ya, ya tidur aja Terlihat sangat ganteng apalagi tentunya sudah dan dan pastinya keren persahabat ya, membuat mama Leslar meleleh bahagia melihat Rizky Bilar kita lihat persahabat yang komentar lain diberikan dari akun Lanskor Bilar, mengatakan dalam kolom komentar, aduh tolong gue meleleh ngap, at Rizky Bilar lihat ketampananmu wow, Masya Allah ya doakan terus, tetap kompak untuk selalu mensupport Lesbina Rizky Bilar kita lihat persahabatnya keunggah berikutnya ini ada unggahan spesial membuat kita ketawa bahagia juga dari Leslar update nih persahabat ya aduh Papa Daniel sudah mau memotong rambutnya bilang sudah bawa gunting rumput dipersabat ya ini ada ada aja nih kekocakan dari laser update ya yang selalu membuat kita ketawa bahagia aja mudah-mudahan keberkahan kebahagiaan selalu diberikan kepada kita semua persabat ya ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut pantas beging rambutnya rapi ternyata nyalon di papa Wow kiut banget persahabat ya tentunya mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya